Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa baru jurusan TKR yang berbahagia, selamat datang di SMK N Kudus Selamat bergabung menjadi warga Kota Kudus. Alhamdulillah, alhamdulillah, saudara Selama ini karena musim pandemi terpaksa kita harus berkomunikasi melalui media online seperti yang kalian akan simak berikut ini. Kompetensi kalian atau jurusan teknik kendaraan dengan merupakan satu dari tujuh jurusan yang ada di SMK NU Kudus Nah, biasanya kompetensi ini menjadi pilihan utama para calon siswa ketika mendaftar sekolah di sini mengapa? karena banyak keunggulan yang ada di kompetensi kalian TKRO karena itu kalian yang sudah terpilih saya ucapkan selamat terpilih menjadi siswa di sini dan semoga nanti siap belajar, siap uh, bekerja keras dengan menyandang status sebagai pelajar TKRO SMKN NU Kudus kompetensi keahlian TKRO ini dibuka secara resmi pada tahun 2001 meskipun sekolah kita sudah berdiri sejak tahun 1991 ya dibayangkan sedangkan tujuan dari kompetensi keahlian ini adalah yang pertama Membekali peserta didik dengan keterampilan pengetahuan dan sikap agar kompeten, terampil, dalam pemeliharaan maupun perbaikan, mesin kendaraan ringan, sasis kendaraan ringan, dan juga kelistrikan kendaraan ringan, serta bisa menerapkan budaya industri yang kedua mempersiapkan lulusan agar siap kerja di dunia usaha dunia industri. Kalau adik-adik baru mengenal istilah ini, katakanlah siap kerja di perusahaan. Nah, syukur lebih baik lagi kalau bisa mandiri berwirausaha dan itu menjadi lebih baik lebih utama. Untuk hal, -hal berikutnya, tolong kalian simak dan Kalian perhatikan paparan saya berikut ini. Para siswa baru yang saya banggakan, dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan pembelajaran dan tugas-tugas lain di kompetensi kalian PKRU, Bapak Ibu Guru mendapatkan amanat jabatan-jabatan yang disusul dalam bentuk struktur organisasi. Berikut ini. Superorganisasinya dapat dilihat Pada tampilan layar Sebagai ketua kompetensi kalian Saya sendiri Tadi sudah saya perkenalkan Bapak Mas Rukin Kemudian Saya dibantu tim Yang pertama Bagian humas PKL atau Prakerin Dijabat oleh Bapak Guntur Yadi Kemudian di bagian penataan bengkel dijabat selaku kepala bengkel Bapak Sundi Suyana. Di bawah Bapak Sundi Suyana mempunyai tim teknis dan turmen yaitu Pak Muhammad Jemi dan Pak Solhati Dalam struktur ini kita juga dibantu bagian administrasi yaitu Ibu Arni Yuli Arbi. Adapun sarana dan prasarana yang ada di jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif untuk mendukung proses belajar baik teori maupun praktek, kami menyediakan fasilitas belajar yang berstandar industri dan benar-benar diakui oleh PT Astra Daihatsu Motor Jakarta. Apa saja yaitu berupa Ruang teori kejuruan yang nyaman Untuk kelas 10, 11, dan kelas 12 Ruang workshop praktek yang berstandar Seperti bengkel resmi Ruang alat dan bahan yang representatif Peralatan dan media-media praktek yang sangat lengkap serta fasilitas pendukung lainnya yang sangat memadai. Anak-anak yang berbahagia, pembelajaran teori maupun praktek untuk mata pelajaran kejuruan TKRO mengutamakan peran serta siswa secara aktif dan mandiri agar menguasai materi-materi dan terampil di bidang apa saja atau teknik dasar otomotif itu di kelas 10 pekerjaan dasar otomotif itu masih juga di kelas 10 gambar teknik itu juga di kelas 10 dan jika kalian sudah naik ke kelas 11 maupun 12 nanti ada mata pelajaran kejuruan pemeliharaan dan perbaikan lesen otomotif Pemeliharaan dan perbaikan kelistrikan otomotif Dan yang ketiga Pemeliharaan dan perbaikan sasis penerus tenaga otomotif Jangan lupa kami juga membekali kalian dengan satu pelajaran khusus yang namanya Produk Kreatif dan Kewirausahaan Pada setiap akhir pembelajaran di tiap semester akan dilaksanakan uji kompetensi kalian berbasis industri, itu artinya pengujinya dari perusahaan dan berbasis LSP, lembaga sertifikasi profesi sehingga diharapkan anak-anak lulus dan memiliki sertifikat banyak prestasi yang telah diperoleh para siswa TKR baik dalam lomba karya ilmiah maupun lomba keterampilan siswa mulai tingkat kabupaten provinsi nasional bahkan maju ke tingkat internasional seperti World Skill Competition di Abu Dhabi Uni Emirat Arab salah satu contoh adalah tahun 2015-16 satu siswa SMK kita nama Sahal Amri Siswa jurusan TKR menjadi juara satu lomba keterampilan siswa bidang automobil otomotif tingkat nasional, sehingga mewakili negara Republik Indonesia maju ke tingkat dunia. Oleh karena itu diharapkan kalian sebagai warga otomotif untuk bisa berprestasi mengikuti jejak kakak-kakak kalian baik prestasi di bidang karya ilmiah maupun di bidang keterampilan keahlian otomotif sekarang saya sampaikan prospek lulusan TKRO di masa yang akan datang banyak lulusan TKRO yang sudah memiliki keterampilan otomotif dan kompeten bersandar industri Bekerja di perusahaan-perusahaan otomotif nasional Seperti PT. Astra Daihatsu Motor PT. Toyota Astra Motor PT. Indomobil Suzuki PT. Krama Yuda 3 Berlian Mitsubishi PT. Honda Prospek Motor PT. Astra Isuzu PT Astra Internasional (BMW) termasuk bengkel-bengkel besar di kota-kota besar hingga bengkel umum di Kudus dan sekitarnya. Para siswa yang berbahagia, selain pembelajaran reguler biasa, jurusan TKRO membentuk kelas. Khusus yang dinamakan kelas industri Nah Saat belajar di kelas industri Para siswa TKRO Mendapatkan Pembelajaran tambahan Baik soft skill Itu sikap Maupun hard skill Itu pelajaran kejuruan Nah Untuk bisa menjadi bagian Di dalam kelas industri para siswa TKRO dipilih yang berprestasi, yang memiliki niat dan komitmen tinggi dan juga secara fisik memenuhi persyaratan-persyaratan khusus sehingga mampu mengikuti seleksi. Nah, nanti pasca atau setelah MPLS ini di minggu-minggu depan akan dilakukan seleksi dari empat siswa empat kelas tkro saya ulangi dari empat kelas tkro kelas 10 ini akan diseleksi diambil satu kelas terbaik untuk menjadi kelas industri maka bersiaplah kalian untuk berkompetisi menjadi bagian kelas unggulan kelas industri ini baiklah anak-anak Bagian ini saya ingin tambahkan informasi tentang budaya yang ada di sekolah kita. Ketika kalian masuk saat mendaftar mungkin melihat kok ada jalur hijau, kok ada tanda-tanda, ada simbol atau ada tanda panah dan sebagainya. Ini adalah bagian dari penerapan budaya industri di sekolah Penerapan ini dimulai diawali dari jurusan TKRO Yang telah menerapkan berbagai aturan secara ketat dalam kehidupan belajar di sekolah Maka saya minta kalian sebagai warga TKRO harus bisa menyesuaikan diri menjadi warga, teladan menjadi warga yang nanti mengikuti tatanan budaya industri seperti budaya 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Baiklah, siswa baru yang berbahagia, demikian gambaran dari jurusan teknik kendaraan ringan otomotif. Yang mana sudah kalian simak, sudah kalian eh, pastikan untuk menjadi bagian dari siswa baru TKR, semoga bisa menjadi pengetahuan dan nanti kita ikuti bersama. Harapan kita bersama, semoga COVID segera berakhir, kita bisa bertemu, belajar bersama dengan suasana yang lebih baik dan menyenangkan. Mari kita jaga kesehatan, kita jaga diri kita dari penyakit yang mungkin bisa menular pada kita semua tetap jaga kesehatan tetap olahraga, makanan bergizi dan jangan lupa pakai masker Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh